Oke, okay, kabar gembira nih buat kita semua yang belum monetisasi khususnya untuk pemula. Jadi, boleh di video ini di-like agar mudah mengingatnya. Jadi, kita yang susah mendapatkan 4000 jam tayang kini udah mendapat kelonggaran dari pihak YouTube. Shh, aja. Ini masih imper baru. Jadi, antara kita-kita kita aja ya. Dan boleh juga disergekkan kawan bagi kita yang mau menolong sesama YouTubers-YouTubers YouTubers di Indonesia. Oke, jadi aku sebagai youtuber tutor nomor satu di Indonesia ingin beri bocoran kepada kalian semua, Bahwasannya, sekarang video short itu udah bisa dimonetisasi. Ya, benar banget. Buat kita yang beruntung main di short, ya biasanya nih, ini yang algoritma yang terbaru, video short itu biasanya lebih mudah untuk mendapatkan view daripada jam tayang. Ada orang yang kesusahan di video panjang, tapi beruntung banget di video short. Jadi kita ini akan mendapatkan gaji double Untuk Kreator short dan video panjang Nah gue bilang tadi kan mau kelonggarannya Gimana cara monetisasinya Itu yang terbaru sekarang ini Jika kita udah mencapai 10 juta view Kita bisa mengajukan monetisasi kawan-kawan Jadi opsi yang diberikan itu ada dua Yang pertama itu kita masih menggunakan metode yang lama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk yang terbaru, metode yang kedua, kita diberikan opsi 1000 subscriber dan 10 juta view dalam durasi di 90 hari penayangan. Jadi 90 hari ya dihitung ya, contohnya ini contohnya ya. Jadi ini kan bakal dibuat produk ini di awal Januari tahun depan. Kita bilang di Januari ini sistem mulai berjalan pada video short. Misalnya video kita itu udah ada di bulan September yang lalu atau bulan Agustus yang lalu, itu masih belum dihitung jadi dihitungnya nanti tepat di bulan Januari sampai bulan Januari, Februari, Maret jadi bidang itu kayak gitu, di bulan Maret jika dalam tiga bulan ini atau 90 hari ini, video kita mencapai 10 juta view penonton, bukan jam tayang ya, view penonton dan memiliki 1000 subscriber maka kita bisa mengajukan monetisasi oke okay. Asik nggak? Asik. Dan pendanaan yang lebih keren yang lagi, kita bisa mendapatkan gaji double. Gimana caranya? Karena video short ini bakal mendapatkan iklan di antara celah yang tayang. Kalau video yang lalu, atau asen yang lalu di video panjang, itu kan dia biasanya sebelum tayang, atau di akhir, atau di tengah-tengah ada iklan. Nah, ini nggak. Jadi ini kayak kita nge-scroll, video pertama itu bebas iklan, Nah yang ketika kita scroll lagi ke bawah itu bakal ada iklannya, baru video lagi, baru bisa aja kemungkinan itu video-video terus dan berapa kali penayangan itu iklannya tergantung mereka ya. Algoritma memang belum dijelaskan secara detail tapi nanti kita bakal bahas lagi karena udah ada bocorannya di video yang selanjutnya ya. Jadi boleh di like atau di subscribe agar nggak ketinggalan. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, ini ada video pertama, kita scroll ada ikan, baru ada video. Nah yang dapat iklan itu Bukan yang pertama yang yang dapat iklan itu bakal video yang telah iklan. Jadi scroll, ada iklan, ada video. Nah, ini yang dapat. Oke nanti kita scroll lagi ke atas, ternyata ada video, belum ada iklan. Kita scroll lagi, belum ada juga video. Nah, ini video-video selanjutnya itu belum dapat. Jadi yang dapat nanti ketika ada iklan, baru ada video. Itu durasi yang bakal dapat adsense Tapi itu ingat ya, itu setelah monetisasi, jadi kalau belum usahakan buat video short itu sebanyak-banyaknya agar mendapatkan 10 juta view oke jadi selanjutnya dan pendana ini tadi, kita bahas tentang bagi hasil dari iklan nah jadi buat youtube yang menggunakan lisensi lagu atau kita bisa bilang kena hak cipta itu akan yang namanya dibagi hasil dari iklan tadi kita bilang aja misalnya satu nih satu kan satu iklan itu kan kita bilang kan kalau dulu tuh sistemnya dan sampai saat ini 60 40 nah yang sekarang itu 45% dan 55%nya untuk pihak YouTube jadi 45% ini jika kita kena lisensi hak cipta atau menggunakan lagu ataupun menggunakan cuplikan video-video lain kita akan kenakan yang namanya metode bagi hasil dari 45% tadi Nah, ini bocorannya, ini bocor dari aku, jangan ketahui siapa. Jika kalian ingin berbagi makan kalian, kalian boleh share video ini. Oke, okay. jadi gue kasih tahu, buat biasanya yang upload satu minggu itu dua kali, ataupun tiga kali, ataupun yang upload setiap hari. Nah, ini video ini bisa kita remix video short kita ya. Ketika sebelum publikasi, atau sebelum kita pertonton ke secara luas, usahakan upload dulu shortnya, baru satu jam kemudian, Upload video panjangnya. Jadi ketika kita penonton datang di video kita. Misalnya dia nonton video panjang nih. Dia lihat profil kita atau lihat channel kita. Nanti bakal ada video sebelumnya yang baru upload. Nah ini bakal buat penonton jadi penasaran. Ini video apa? Nah dia bakal mengklik ini. Video short kita bakal nongol. Ini yang menguntungkan dan bisa membuat kita cepat dimonetisasi. Bang, aku nggak mau buat video panjang. Oke, ada juga yang udah jago banget di short. Ya kita bilang kayak... Kayak gimana ya? Kayak orang-orang yang memang dia fokus di short aja atau buat parodi-parodian kehidupan sehari-hari gitu. Ini sangat menguntungkan banget. Yang biasanya dulu kita pendanaan kita dari short dapat 100 ribu dolar dan 200 ribu dolar sekarang itu udah nggak ada. Sekarang ini ke metode yang baru. Jadi fokus aja di sini agar mudah. Dan caranya gimana? Caranya gunakan seperti yang gue bilang tadi ya. Paling nggak segitu aja buat sama kalian. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.